Lagi lihat apa sih wi? Oh, gak apa-apa kok. Lagi chatting. Chatting sama siapa? Sama temen. Nah, aku ke kamar dulu ya. Main sih. Yeah, I don't know, tanpa 10 tahun orang tua, saya berkenalan dengan dia. Kenapa Tanya apa itu, Pak? Belumnya? Ya, jangan setiap pada waktu sedikit, pasti saya chatting lagi. Sampai akhirnya kita dingin teman dia datang bersama dua temannya tapi dia tidak seperti yang saya kira Semua salah saya. Terlalu cepat percaya. Saya di selama dua hari. Pelajaran ini berharga buat hidupku. Jangan mudah percaya dengan orang yang belum kamu kenal. Termasuk dari dunia maya Hati-hati